Ya minasan, gue gengki desu ka oh, lewat watio show. Welcome back on my watch youtube channel Kali ini gue akan mereview Nah seperti yang kalian lihat Kalian lihat ya dari brand ini Tapi mana yang akan gue review Yang ini apa yang ini Oke okay? Stay tune aja ya <laughs> Oke okay dan yang pertama gue akan bahas dari yang ini dulu karena dia yang paling beda dan sendirian ya dan ini adalah Seiko prospek 1970 ya 1970 Divers Modern Reinterpretation oke okay. sekarang gue bahas sedikit history dikit ya sejak jam tangan penyelam pertama Seiko diperkenalkan di tahun 1965 ya yaitu, waktu itu namanya, kalau nggak salah, 62 emas ya, sebutannya. Jadi, ini model originalnya dari jam tangan diver 1970. Dan kalau dilihat dari bentuknya sih, ini kenapa sih bentuknya asimetri begini? Kok bulatnya nggak pas? Nah, karena dia memiliki fungsi untuk melindungi crown. Jadi, yang modelnya di sini, nah ini gunanya sebagai crown guard ya, untuk melindungi crown pada posisi jam. 4 nah konstruksinya juga kokoh jarum dan lumenya tahu sendirilah kalau so far orang berpendapat untuk di kelasnya Seiko belum ada lawan ya dan ketahanan air yang eh, 150 meter pada saat itu kalau yang versi ini udah di upgrade jadi 200 meter nah sekarang gue bahas dari talinya dulu. Yang tadi gue bilang talinya kan kelihatannya kayak NATO, kayak Zulu, tapi sebetulnya bukan. Ya jadi ini tali kain yang menggabungkan teknik mengepang tradisional dari Jepang, yaitu disebut seichu. Nah tekstur dan warna kulitnya yang kayak akrab dalam budaya Jepang karena digunakan dalam desain kain seperti yang terlihat pada obijime tradisional ini nah ini kelihatan banget anyamannya juga beda kepangannya juga beda kanvas oral cordura yang biasanya ya dan diproduksi secara khusus untuk memiliki kekuatan tarik Seiko mengklaim bahwa tali ini kekuatannya jauh lebih kuat dibanding tali-tali yang uh, lain yang udah pernah mereka produksi ya nah tapi ini Seiko mengklaim bahwa tali ini udah dikondisikan untuk penggunaan seperti itu jadi Minimum banget degradasinya ya Jadi ini juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Seiko Mereka mengklaim tali ini nggak hanya kuat tapi juga uh, nyaman digunain ya Kalau gue pegang dari teksturnya kayak gini Padahal nih gue gunain sarung tangan nih Tapi gue udah berasa banget sih Kalau ini bakal empuk dan nyaman banget di pergelangan Let's say gue akan coba di-race seperti apa kenyamanannya bener kalau Cardu, kalau Cordura itu biasanya dia terkesannya kokoh tapi dia kadang agak keras sedikit Nato kadang juga gitu sometimes agak seret atau mungkin bahkan terlalu licin Zulu juga kadang berasanya terlalu tebel dan kaku tapi ini pas dia another level sih nyaman banget nyaman Uh, lentur tapi bukan melar ya maksudnya lentur aja fleksibel banget oke okay. nah sekarang kita bahas ke jamnya kalau tadi strapnya kurang lebih seperti itu ya jadi ini strapnya not just another strap tapi benar-benar yang dibuat khusus jadi di dalam sini ini juga ada holdernya ada grafirnya Seiko Nah, lalu di dalam sini juga ada emblem yang dijahit dengan logo ombak khas Seiko Diver. Ya, oke. Nah, ini adalah sekarang kita bahas di jamnya. Gue mau bahas dari movementnya dulu ya. Kalau movementnya Seiko ini punya SKU SPB 237J1. Nah, kalau Seiko sekarang ngeluarin kode SPB itu artinya dia memiliki kaliber 6R nah ini tepatnya lebih ke 6R35 yang memiliki power reserve kurang lebih di 70 jam kalau terisi penuh ya nah dia kalau untuk fitur lain sih uh, dia basic ya cuman eh uh, three hands analog ya, ada hour hands, minute hands, second hands sama dia punya fitur windows date di angka 3. Nah, untuk case diameternya ini kurang lebih di 42,7 mm. Nah, kalau untuk ketebalannya sendiri ini cukup tipis ya untuk ukuran Seiko yang biasanya lebih dari 14 atau 15, ini cuman di 13,2 mm. Nah, untuk laktulaknya luck sendiri ini cuma di 46,6. Karena tapi karena laknya pendek. Jadi kalau seandainya nangkring di wrist kecil ini masih cocok ya. Masih cocok kalau nangkring di wrist kecil. Nah, untuk glass materialnya sendiri seperti yang kalian lihat di sini ya, dia agak curvy. Sebetulnya bukan bukan dome ya. Kalau dome kan biasanya cembung, tapi kalau di sini agak ada batasnya dikit gitu. Nah, ini namanya Curvy Sapphire Crystal. Nah, kalau untuk case materialnya sendiri, dia stainless steel, tapi dia memiliki super hard coating. Nah, untuk case back seperti biasa, ciri khas Seiko Diver, dia memiliki screw case back dengan logo ombak ciri khas Jam Diver untuk dapetin Seiko SPB 237 ini kalian bisa merogoh kocek kurang lebih di kisaran 15 juta an ya 15, ya pokoknya masih di 15 jutaan dan itu harga untuk di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com ya eh tunggu belum selesai nah sekarang selesai dengan yang ini ini berikutnya yang gue bahas nah dua ini kelihatannya sama tapi dia benar-benar beda dan dia adalah Seiko prospek The Naomi Uemura 80th Anniversary Limited Edition jadi 80 tahun Anniversary Limited Edition The Naomi Uemura nah Naomi Uemura itu siapa sih? Lahir di tahun 1941, Naomi Wemura adalah seorang mahasiswa. Ya, ketika ia menerima tantangan pendakian gunung pertamanya pada usia 29 ya, ia telah mendaki Gunung Kilimanjaro, Mongblang. Nah, di tahun sembilan tujuh puluh, ia menjadi pendaki Gunung Jepang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Nah, pada musim dingin 1984, ia berhasil mendaki Denali di musim dingin, tetapi menghilang selamanya saat turun. Uemura diberi penghargaan kehormatan nasional tak lama setelah kepergiannya. Naomi Uemura, petualang sejati sampai akhir hayat yang kita nggak tahu benar-benar. jadi yang dipakai dia, itu adalah versi yang 1970-nya. Nah, ini adalah versi reinterpretation modernnya. Tapi ini tetap versi Naomi Wemura. Nah, di dialnya sendiri jam tangan ini menggunakan desain asli tahun 1970. Jadi emang kelihatannya simpel, tapi kalau kalian lihat detail sebetulnya di sini seperti ada teksturnya kayak gitu ya. Ia menggunakan automatic movement kaliber 8L35 yang dirancang khusus untuk jam tangan penyelam oleh pembuat jam di Shizukuishi Watch Studio di Jepang Utara. Seiko Prospect the Naomi Uemura 80 tahun anniversary limited edition ini tadi gua gua singgung movementnya menggunakan auto automatic movement 8L35. Nah power reserve nya kalau terisi penuh itu dia bisa bertahan hidup selama kurang lebih 50 jam. Eh, modelnya standar ya three hands analog ya. Terus, dengan fitur date, cuman date-nya kalau yang SPB tadi kan di angka tiga. Nah, kalau ini posisinya di 430. Nah, case diameternya ini kurang lebih di 44 mm, sedikit lebih gede dari yang tadi. Terus, case thickness lebih tipis sedikit, dia ada di 13 mm, kurang lebih ya. Nah, untuk laktulaknya ada di 49,3 mm untuk kacanya sendiri uh, ini juga sama ya modelnya uh, bahannya menggunakan sapphire crystal nah untuk bodinya sendiri dia juga menggunakan uh, stainless steel tapi dengan super hard coating finishing kalau di bagian pinggirnya di sini dia polish tapi untuk di atasnya sini dia finishingnya brush ya. kalau case backnya sendiri dan sini juga ada grafir naomi uemura 80 tahun limited uh, uh, anniversary limited edition terus ada juga limited numbernya ya jadi misalkan ini nomor berapa dari jumlah berapa itu ada semua di sini. kalau yang naomi uemura ini menggunakan bracelet ya nah untuk clasp nya 3 folded with double push and secure lock oke okay. Nah untuk harganya Nah karena ini SLA Kalian bisa dapetin ini Atau bungkus ini Kurang lebih di harga sekitar 36 jutaan Ya Sekitar di 36 jutaan Nah sama juga Dengan yang ini speknya juga sama Cuman bedanya kalau yang ini e, Bezelnya Lebih ke warna biru Ya kalau yang ini Bezelnya warnanya hitam dan dialnya kalau ini lebih gelap kalau yang ini dia warnanya lebih ke gray tapi kurang lebih spesifikasinya sama oke okay. nah ini barusan tadi gua bahas Seiko Reinterpretation dari 1970s yang ini dengan strap yang ciri khas Jepang tadi nah kalau yang ini adalah Naomi murah, oke okay, kalian mau pilih yang mana dua-duanya juga punya history menarik kan buat kalian yang mungkin suka hal-hal yang berbau history atau mungkin Holy Grail gue rasa ini harus ada di uh, kotak jam tangan kalian sih dan bakal gue rekomendasiin banget not just karena ini mahal no no karena ini menyimpan historical jadi nggak cuman spesifikasi aja nah Kalian kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komen juga aja ya. Dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe dan klik like. Yang belum subscribe juga aku saranin buat subscribe. Oke okay everyone. I think that's all for this video. Buat yang mau hunting, happy hunting. Buat yang mau sekalian shopping, happy shopping. Nah. Udah, udah, udah, Gimana tadi yang udah gue bahas? Menarik, kan? Menarik dong. Masa nggak sih? Nggak menarik, nggak gue kasih nih. Oke, oke, oke. Jadi, kalian pasti yang udah nyimak dari awal sampai akhir tadi, yang udah bener-bener nyimak. tahu dong, ini psycho apa ya? Enggak sih? Nah, sekarang buat kalian udah. Jadi subscriber, ayo yang belum subscribe buruan subscribe terus nyalain loncengnya. Terus yang udah subscribe juga nyalain loncengnya. Siap-siap klik like, oke? Okay? Karena di episode kali ini, gua akan kasih surprise surprise. Ya, yeah. <gulau> kalian udah lihat kan? Di sini ini dari tadi kenapa ini nangkring? Ya nggak sih? Dari tadi ini nangkring tapi nggak gua bahas kenapa. Di video kali ini gue akan kasih surprise-surprise yaitu giveaway lagi buat kalian. Dan you know what? Ini Seiko 5 Street Fighter Edition. Salah satu dari mereka akan gue pick random dan akan gue jadiin giveaway buat kalian. Pokoknya salah satu dari ini bakal gue kasih giveaway buat kalian. Nah panik gak? Panik gak? Gak usah panik ya les. Oke. Okay. Tapi tetap giveaway-nya tetap giveaway cuma-cuma tapi gue ada pertanyaan buat kalian. Pertanyaannya ada tiga. Sang! Oke? Okay? Pertanyaan yang pertama. Siapa BA Jamtangan.com? Atau brand ambasador jamtangan.com? Siapa? Gak tahu kebangetan loh. Kedua yang gua bahas tadi ada dua movement 6R35 power reserve nya kalau terisi penuh berapa jam yang 8L35 power reserve nya kalau terisi penuh berapa jam udah itu aja power reserve nya pertanyaan terakhir siapakah nama petualang Jepang yang menginspirasi Seiko yang tadi gua bahas yang udah nyimak pasti tahu dong oke buat yang udah nyimak tiga pertanyaan tadi Kalian pasti nggak susah dong jawabnya. Ayo dapatnya Street Fighter nih giveaway buat kalian. Oke? Okay? Jawaban gue tunggu. Paling lambat sampai tanggal 18 November 2021. Ya. Pengumumannya akan Meme Watch usahain tanggal 19. Udah diumumin. 19 November 2021. Catat. Ya. So jawaban kalian bisa ditulis di kolom komen. terus sertakan ID Instagram kalian tapi nggak usah dikasih add ya langsung aja ID Instagram kalian apa langsung cantumin aja karena nanti yang dipilih sebagai pemenang yang beruntung mendapatkan giveaway Street Fighter ini akan min watch hubungin melalui DM juga so gimana? udah siapkan, nulis jawabannya? Main watch, tunggu ya. Jawabannya hmm, yang dislike, nggak bakal gue kasih. Tau nggak sih? <laughs> Oke, okay, I think that's all, everyone, for this video. See you on the next video. Jangan.